gelarul gelarin abah malu aja majdulillah mister dunia tanahku dia tersutawi kita harus sih kau lemon wa Kalau tidak melakukan melakukan dari melakukan al-mudhinnun Allah Allahu wa Allah. Allah. Allah. Kau bilang jangan tahu Pada iya, ayo, pukul tiba Bukan tidak, kau memaksa orang untuk ada.